Sepanjang hari itu yang peka, setelah kita baca Alkitab, setelah kita menyembah di pagi harinya, seharian itu petualangan. Coba anda timbang-timbang setiap keputusan, yang mana kira-kira baik di mata Tuhan, yang mana merupakan kehendak Tuhan, yang mana kayaknya tuntunan roh kudus, sekalipun kita nggak bisa tahu 100%, tapi kalau kita sudah diisi pada pagi harinya, kita akan semakin peka di siang harinya, semakin siang makin malam makin peka loh. Sebab anggur itu semakin matang fermentasinya di dalam diri kita atau urapan. A spirit led life is a successful life. Hidup yang dituntun roh kudus adalah hidup yang sukses dan berhasil serta menguntungkan. Siapkan hati dan pikiran untuk mentaati tuntunannya setelah kita keluar dari ruang doa kita. Jangan berhenti untuk berjalan dengan Tuhan. Malah justru buka mata, buka hati, buka pikiran. Di dalam setiap keputusan.